Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Teti Suhartini Dari kelas 5A Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pada video kali ini Saya akan membahas tentang soal yang terdapat dalam buku nomor 3.3 langsung saja kita simak videonya ya nah di sini terdapat soal 3.3 dari buku Mathematical Statistics with Application yang mana soalnya itu adalah a group of 4 components is known to contain 2 defective an inspector test the component at one at a time until the 2 defective Si stops testing, but the second defective is test to ensure accuracy. That why the, the number of the test on which the second defective is found? Find the probability distribution for why. Kemana artinya itu, terdapat sekelompok empat komponen diketahui mengandung dua kerusakan. Nah, seorang inspektur itu menguji komponen satu persatu sampai Dua kerusakan, nah, dia berhenti menguji. Tetapi, kerusakan kedua diuji untuk memastikan akurasinya. Misalkan y adalah jumlah pengujian di mana kerusakan kedua ditemukan. Nah, tentukan distribusi peluang untuk y. Nah, di sini kita ketahui bahwa y itu jumlah pengujian di mana kerusakan kedua ditemukan. Maka, kita misalkan y dengan jumlah pengujian dua kerusakan ditemukan nah, di soal juga kita sudah ketahui bahwa terdapat empat komponen yang mengandung dua kerusakan sehingga untuk Y itu sama dengan 2, 3, dan 4 karena itu kita dapat mengambil nilai K jika hanya dalam pengujian ditemukan kerusakan jadi dalam percobaan itu K-1 pertama tersebut kita dapat menemukan satu yang rusak maka C K-1,1 sama dengan jumlah cara untuk menguji dua kerusakan nah kita ingin mencari distribusi peluang untuk Y maka PY sama dengan K sama dengan C K-1,1 per CN,R r untuk K-nya itu sama dengan 2, 3, dan 4 Dimana C, N, R adalah kombinasi 4 komponen yang mengandung 2 kerusakan Sehingga untuk N itu sama dengan 4 Dan untuk R sama dengan 2 Maka kita akan mencari distribusi peluangnya sebagai berikut Nah untuk P, y sama dengan 2 itu sama dengan C K-1,1 per Cn,r Jadi untuk PY sama dengan 2 Maka C2-1,1 per C4,2 C1,1 per C4,2 Nah kita akan mencari kombinasi dari 1,1 Dan kombinasi dari 4,2 Karena kita ketahui bahwa rumus kombinasi adalah seperti ini n faktorial per n min r faktorial r faktorial maka diperoleh untuk kombinasi 1,1 yaitu satu faktorial per satu min satu faktorial satu faktorial sehingga diperoleh sama dengan satu jadi untuk kombinasi 4,2 itu sama dengan 4 faktorial per 4 min 2 faktorial 2 faktorial maka sama dengan 4 dikali 3 2 faktorial karena di bawahnya juga ada 2 faktorial maka tidak diteruskan jadi per 2 per faktorial dikali 2 kali 1 sama dengan 4 dikali 2 per 2 sama dengan 6 sehingga kita peroleh untuk P sama dengan 2 itu 1 per 6 Satunya dari sini dan 6nya dari sini Kita substitusikan ke sini sehingga diperoleh 1 per 6 Selanjutnya kita mencari PY sama dengan 3 Caranya masih sama seperti yang sebelumnya Kita tentukan kombinasi dari 3-1,1 per C Atau kombinasi 4,2 sama dengan kombinasi 2,1 per kombinasi 4,2 Untuk kombinasi 2,1 kita akan mencarinya dengan cara yang sama se yang sebelumnya Maka kombinasi 2,1 sama dengan 2! per 2-1! 1! Sama dengan 2! Per, 2, -1 factorial, 1 factorial. Sama dengan 2 per 1! faktorial. 1 faktorial 2 kali 1 per 1 kali 1. Jadi diperoleh hasilnya 2. Untuk kombinasi 4,2 kita sudah peroleh yang sebelumnya adalah 6. Ini sehingga kita dapat mensubstitusikannya ke sini. Untuk kombinasi 2,1 diperoleh 2, maka kita simpan di sini. Untuk kombinasi 4,2 adalah 6 maka kita akan sederhanakan menjadi 1 per 3. Dan untuk PY sama dengan 4, caranya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu sama dengan kombinasi 4-1,1 per kombinasi 4,2. Nah, diperoleh kombinasi 3,1 per kombinasi 4,2. Kita cari kombinasi 3,1 per menggunakan rumus kombinasi yang sebelumnya maka diperoleh kombinasi 3,1 sama dengan 3 faktorial per 3-1 faktorial 3,1 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial 2 faktorinya dapat kita coret jadi memperoleh hasil 3 per 1 faktorial sama dengan 3 sehingga untuk tabel distribusi probabilitas y, kita peroleh hasil untuk y sama dengan 2 itu 1 per 6 dan untuk y sama dengan 3, p y sama dengan k nya 2 per 6 dan untuk y sama dengan 4 itu 3 per 6 sehingga kita dapat menjumlahkan peluang y nya yaitu p y sama dengan 1 per 6 ditambah 2 per 6 ditambah 3 per 6 sama dengan 6/6 1. Sehingga untuk distribusi peluang Y adalah 1/6, 1/3, dan 1/2. Dan ini adalah hasilnya. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.